Selamat, Selamat datang kembali, kembali di Creative Media YouTube Channel. Hmm. Di segmen kali ini kita akan berdua nih, hmm. saya di sini dengan teman saya Arya Baskoro di sini. Nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Oke. Okay. Nah, dari, dari sebelum sebelumnya. Ya. Uh, kemarin kan kita membahas sesuatu yang serem-serem hmm. sama TikTok nih. Nah oh, yeah. ada sedikit apa ya istilahnya ya, hubungannya dengan lo. sama TikTok. Uh, juga sih <laughs> jadi nih di malam hari kan selain apa serem hmm. juga ada objek-objek yang tidak terlihat ya? tidak, ter <laughs> <laughs> tidak terlihat dan bisa dikatakan indah oke okay, oke okay. nah di situ kan kemarin kita bahas tiktok aku sempat searching di internet nih yo nah aku nemu foto fotografi yang nah. aku nggak tahu ini jenrenya apa hmm. karena fotografi kan banyak tuh jenrenya hmm. tuh hmm. nah mungkin kamu tahu yo Foto-foto, nah, okay, okay. foto ini. Mm -hmm. uh, jadi foto ini tuh uh, menangkap perhatianku. Nah, jadi aku pengen belajar. Oke. Okay. Nah, pertama kita lihat foto yang pertama dulu ya. Boleh, nah, boleh, boleh. Foto ini yuk dari Alex Andrews. Oke. Okay. Nah, ini dari YouTube. Eh, kalau YouTube? Nah, Google? dari Google. Okay, dari aku dapat ini nih. Nah, menurutku tuh keren banget. Ya? Keren walaupun dia cuma kayak foto square terus hmm. ada objek di tengah gitu oh. ya dan Berfungsi ini bantuan. tentang luar angkasa hmm. lah ya, berarti luar angkasa. Nah, nah, ini tuh genre-nya apa ya kalau misalnya kok yang aku lihat ya hmm. kalau dari sini itu sebenarnya masuknya di astrofotografi hmm. jadi memang fotografi yang Uh, menangkap objek-objeknya dari astrologi gitu, mm, dari astronomi. Mm, Jadi yang langit-langit kayak misalnya bulan, matahari. kalau di sini galaksi mm, ya, ini ini galaksi Andromeda nggak salah. Oh, Andromeda. Mm, karena ini galaksi paling dekat sama kita dan mm, masih mungkin buat diambil mm, dengan kamera atau pakai teleskop. Oh, okay, gitu. Pakai teleskop. Mm. Nah, uh, mungkin kita satu lagi deh. Satu lagi. Mm. Satu lagi. Nah, okay, wah ini nih. dari Avery uh, Nielsen well, Oke, okay, ini, kalau ini jelas ya hmm. Kayak uh, biasanya kalau orang-orang tuh kok buka laptop Isinya foto-fotonya kayak gini oh, nih Oh, iya, iya, kan? iya, iya benar, -benar, <laughs> benar, benar Benar kan? Kalau buka laptop, Windows-nya atau hmm. Mac-nya kan depannya kayak gini Ini tetap sebenarnya masuknya astrofotografi hmm. Tapi secara tekniknya dia pakai long exposure hmm. Long exposure hmm. maksudnya adalah dia ngambilnya dengan shutter yang lama, enggak. Oh, nah, okay, okay. Kalau foto kan ada uh, shutter speednya. Ini uh. shutter speednya yang lama. Oh, berarti enggak. Uh, kan hmm. biasanya kita pakai di range kalau untuk fotografi biasa ya, hmm. antara sepertiga 30 sampai seper 1000 atau 4 hmm. Ini malah ini... kebalikannya. Oh, oke. Okay, okay, okay, malah okay, okay. ini uh, uh, sampai 4 detik sampai tiga detik bahkan lebih. Oh, okay, okay. Nah, aku mau tanya nih yo. Hmm. Tadi kan kita ada dua contoh. Nih. Hi, hi. Lah, itu tuh genrenya apa ya kalau di fotografi? Fotografi tetap hmm. sebenarnya kayak yang tadi yang pertama. Hmm. Dua-duanya ini sebenarnya astrofotografi. Hmm. Cuma kalau yang foto kedua ini memang lebih ke landscape. Okay, landscape, ya. tapi kalau dijadiin satu lagi hmm. lebih ke night photography. Oke. Okay. Karena okay. yang ambilnya malam semua kita gitu. biar hmm ini kan ada Milky Way-nya ya, tuh hmm. ada Milky Way-nya, bintangnya banyak, terus memang yang bisa diambil ya pas malam-malam. Oh. Makanya dia lebih masing -masing night naik fotografi. Nah, aku denger-denger nih yo, hmm. kamu kan dulu waktu kuliah itu hobi banget buat foto-foto landscape. Hmm. Nah aku nggak tau nih tapi kalau kamu punya istilahnya apa ya? Punya pengalaman di night fotografi hmm. gitu, kamu punya nggak yo? Uh, Sebenarnya memang dari awal tuh kecenderunganku tuh memang awal main kamera pun sukanya pertamanya ya semua orang kan mesti punya ketertarikan ya sama mm. fotografi tuh. Misalnya kalau ada orang wah suka yang misalnya arsitek, mm. Misalnya lihat bangunan-bangunan tuh suka. Mm. Terus ada yang suka oh yang urban-urban di jalan mm. kayak gitu suka. Kalau aku lebih suka memang dulu tuh landscape gitu gitulah. Oh, uh, oh. Jadi landscape habis itu kalau zaman dulu kan belum tahu ya istilah-istilahnya. Mm. Terus ada kalau misalnya kalau kita lihat itu kan kalau misalnya ada air terjun kok Airnya bisa kayak halus kayak oh, apa ya. gitu Sedangkan kalau kita moto pakai HP atau kamera biasa aja uh. Terus gitu ya udah bentuknya kayak gitu oh, ya kan okay, gitu. Okay, okay. Nah awalnya dari situ Terus setelah itu Dulu kan gearnya ya masih cukup lah kasarannya hmm, nah, Ya masih kumulah biasa Gearnya kan cukup ya Jadi ya melakukan apapun dengan gear itu hmm. Setelah itu mulai upgrade-upgrade alat Tambah filter dan macam-macam Mulai belajar namanya night photography sama astro photography gitu Karena ya night photography itu tetap nggak bisa di uh, hilangkan adalah teknologi juga Teknologi hmm. dari kamera itu sendiri gitu loh jadi memang ada ketergantungan gitu loh. Kadang-kadang ya bisa ngomong ya naik fotografi bisa sih pakai kamera-kamera biasa, hmm. DSLR biasa. Cuma mesti lawannya adalah noise kalau oh, malam ah, kan mesti titik-titiknya -titik ah. banyak karena ya teknologinya lah kalau itu masalah teknologi sama sensor. Uh, aku mau tanya nih, boleh nggak kamu share foto pertama kalau masih ada nih ya hmm. foto night hmm. fotografi hmm. pertamamu? Ada internet fotografi ini. ya. Entar hmm. coba ya aku cek-cek. Cukup sih lumayan. Ini agak pertama pertama ya. Nih. Wah, keren sih <laughs> foto foto pertama nah, udah keren. keren. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kita akan lihat kita tuh Pakainya apa? Canon 500D. dulu oh. <laughs> masih pakai Canon hmm. 500D ya aku. 500D pakai ini tahun apa nih? ini Diambilnya. 2000 berapa ya? 2014, 2013 lah ya. Hmm. awal awal mulai lah pokoknya hmm. itu. itu ya balik lagi ya maksudnya kadang kadang kalau misalnya kita lihat foto yang udah jadi tuh, hmm, kalau yang kayak gini kayak gini hmm. ya foto kayak gini tuh mesti tetap nggak jauh namanya dengan editing, hmm. proses oh, post -pro. editing, postro nya hmm. tuh tetap butuh gitulah. kadang kadang ya agak tergelitik juga misalnya kayak zaman sekarang menangkap sesuatu terus hashtag no filter no oh. editing terus kenapa <laughs> kalau kamu nggak ngedit nggak hmm. ngfilter tuh kayak kamu kenapa gitu oh. aib <laughs> ya sebenarnya apa sih ya uh, selera sih iya. karena akan ada orang yang lebih kayak pengen nunjukin uh, itu tuh asli se -se, gitu ya. apa istilahnya senatural mungkin hmm. biar, walaupun tetap pakai post pro sebenarnya hmm. istilahnya kalau post pro itu apa ya kalau kita waktunya jin makanan, apa istilahnya? Pleting. Nah, kan tetap ada ya. Mm -hmm. Nah, bos pro itu ada yang uh, kayak model warteg uh, padang gitu. Warteg padang ada. Terus ada yang ditata dita nah, rapi. Dita rapi gitu. yang nah cukup hmm. dikit aja buat pemanis istilahnya kan. Iya, ya. hmm. ya, itu selera kan. Nah, ya, ya. nah. Tapi nah, memang kalau yang untuk yang landscape fotografi apalagi saya tuh lebih suka kalau gambar tuh memang kontrasnya kenceng, kontrasnya kenceng, warnanya kenceng-kenceng. Karena mungkin rata-rata foto-foto yang aku sukain itu kayak gitu mungkin ya. Jadi otomatis otak kita kayak punya punya apa namanya pilihannya tuh warna-warnanya kayak hmm. gitu, kenceng-kenceng gitu. kayak gitu Dio. Kalau gitu kita bisa lihat beberapa foto yang selanjutnya ya? aku dapat nih kemarin ya. Nah, ini foto okay. selanjutnya dari Evith Perez Oke, nah wow. ini uh, aku lihat sih uh, ada kemiripan dengan foto sebelumnya Cuman tekniknya ini teknik. Oh, ini tekniknya hmm. oh, Ini hmm. tekniknya, jadi kalau dari fotografinya hmm. Star trail hmm. Star trail itu kalau misalnya kita lihat kayak fotonya bintangnya itu kayak ada kayak jalurnya gitu, start rail yeah. gitu Sebenarnya yeah. kalau pengambilannya hampir sama kayak tadinya uh. jadi cuma ini lebih sabar uh. dan sayang kamera nih <laughs> <laughs> lebih kayak gitu uh. kenapa aku nggak pernah ambil foto start rail karena uh. itu bikin boros apalagi kan kameraku DSLR ya mm. jadi karena ada mirrornya itu sayang mirrornya kalau aku mm. ya kalau aku pribadi karena foto kayak gini itu dia bisa sampai 150 foto mm dengan lens sekitar 30 detik. Jadi oh. setiap 30 detik cekrek Dia 30 detik cekrek foto ambil lagi cekrek gitu. Sampai akhirnya punya 150 foto dalam waktu 1 jam 2 jam terus ditarik lagi gambar bintangnya itu di post hmm. pro-nya. Mau pakai Lightroom apa apa kayak gitu nanti ditarik kayak gitu. Makanya bisa jadi kayak efeknya kayak Aku lihat ini sih sebenarnya kayak meteor shower. Mm. Cuma meteornya ini di track mm. kayak di sirkuit. <laughs> kayak udah ada di jalur Oke oke. Jadi kesannya mungkin emang mau ngeliatin mete kayak meteor shower mm. gitu ya. Ya ini kan kayak sistemnya kan bracketing ya. Mm. Jadi kameranya dikubuk-kubuk-kubuk terus jadi satu. Makanya itu sayang kameranya karena itu. Mm. Tapi ini memang teknik ini kan sebelumnya sebelum zaman-zaman era mirrorless. Mm itu semuanya pengambilan sistemnya kayak gitu semua jadi sekali shot, crack dia berapa detik, kita shot lagi cekrek mm. gitu kayak gitu terus sampai beberapa jam mm. sampai 1 jam terserah dalam waktunya terus tapi sekarang karena ada zaman era mirrorless mm. itu pengambilan karena mereka pakai pakai sensor digital mm. ya. jadi ada pilihan-pilihan di kamera tertentu dia cuma shot bener-bener video kayak video mm. shotnya kayak video cekrek gitu tapi dia akhirnya dirender jadi satu gambar. Oh. Tapi modelnya sebenarnya kayak video, oh, karena kan bintang itu kan bergerak ya. Mm -hmm. Nah, ketika dia gerak kan telan, geraknya gitu. Mm. Nah, ketika direkam dalam satu jam, ketika dirender nanti jadi kayak gitu. Oke. Oh. Berarti kayak itu, kayak misalnya komputer-komputer zaman dulu. Oh. <laughs> kalau mulai error, kita yeah. gerakin kan. Rrrr, yeah. ngetril gitu. Oke. Nah. Uh... Langsung aja kita bahas in, uh, foto berikutnya Nah Oke. foto yang selanjutnya ini nggak tahu. <laughs> foto yang selanjutnya, ini uh, menurutku agak mirip sama sebelumnya cuman bedanya adalah di objeknya Karena ini ada landscape-nya juga Tapi ada objek luar angkasanya Tapi beda dengan ya, foto yang, sebelumnya, sebelumnya. yang pertama. Yang oh. pertama itu kan Andromeda nah. Kalau ini bulan Purnama hmm. ya nah kalau bulan ini itu gimana ya gampang-gampang susah right? jadi itu uh, cara kita meng treat objek-objek tuh banyak banget jadi ada misalnya kalau pas kita mau moto kayak Andromeda tadi Andromeda hmm. kayak gitu inilah ya harus lensanya itu yang 2000 mili lah, hmm. <laughs> yang dalam jauh terus memang yang nyarinya lebih gelap dan macam-macam sedangkan kalau kayak bulan itu ritnya memang lucu sih jadi aku aku termasuk orang yang suka moto bulan moto hmm. bulan itu susah-susah gampang susah-susah gampang dalam arti gini jadi bulan itu kan fasenya banyak ya ada purnama, hmm. ada sabit, dan macam-macam dan itu tuh readnya beda-beda oh tiap fase beda-beda berarti? Hmm, readnya tuh dalam arti gini hmm. kalau kita mau nyari detail bulan hmm bulan itu kan ada cerawatnya bener-bener kayak -bener hmm. gitu. Kita tuh malah nyari itu bukan pada saat bulan purnama. Oh, gitu. Karena pada saat bulan purnama kalau kita short itu malah nggak dapat detailnya Oh. Jadi kita harus nyarinya adalah di eh uh, sekitar 50% persen hmm. Pokoknya dari 30% sampai 70% bulan. Jadi jadinya seperti ini. Ketika oh, kayak gini okay. detailnya ah. bakal kelihatan. Sedangkan kalau fotonya dia full moon, dia nggak bakal ada kelihatan detail hmm. deh. gitu. Memang kalau bulan purnama oh. itu besar ya, karena yeah. besar jadi dia lebih gampang kena objek kamera. Sama lebih terang. Nah, tapi ini aku nggak tahu ya. Ini cara ini bener apa nggak? Tapi kayaknya ini cara-cara aku aja yeah. sih. Sebenernya. Ketika nangkap bulan purnama tuh. Kalau rata-rata kan orang kan ngambil kan memang di tengah ya, hmm. di nya kan tengah atau minus 1 atau plus satu hmm. gitu. Sedangkan kalau di bulan, ketika kita ngambilnya di situ, hmm. itu malahan terlalu terang pasti. Oh over exposure. Oh, jadi over now. exposure jadi cuma terang bulat aja, nggak hmm. kelihatan dalam-dalamnya. Hmm. Sedangkan kalau mau moto, mau moto belakang pasti kan ingin lihat kelincinya ini kan, hmm. ada gambar hmm. kelincinya ini. Nah, caranya adalah kalau aku nih, kalau aku biasanya udah break of rule. Jadi nggak hmm. usah pakai aturan yang penting dapet gimana caranya hmm. Karena bulan itu kalau kita pakai tele gerakannya itu cepet banget bener Geraknya itu cepet banget makanya itu Kita bahkan aku sampai ngambil tuh masih pol per hmm. 4000 hmm. Aku ngambilnya sampai per 4000 pasti Jadi aku akal-akalin gimana hmm. caranya biar speed itu bisa per 4000 hmm. Karena bulan bener-bener sampai kita nge dikit aja dia langsung blur hmm. Hmm, ya sih. Jadi ya. kita benar-benar nah. kita benar-benar kayak gitu. Hmm. Ya mungkin teman-teman biasanya melihat bulan itu gerakannya lambat mm. ya. Mm. Padahal itu bulan emang cepet banget. Jadi uh, apa ya? Saking gedenya bulan sama rotasinya mm. mengelilingi bumi itu, jadi dia kelihatannya gerakannya itu lambat mm. banget. Jadi kayak statis. Hmm. Padahal kalau padahal padahal kita temen -temen. lihat deket baru hmm. kerasa gerakannya cepet. Hmm. Makanya pakai spare battery gini mm -hmm. Kalau aku ya, kalau aku ah. terus meteringnya biasanya tak Polin hmm. kiri sampai gelap banget hmm. Karena biar cahayanya, biar sampai redup banget Oke, hmm. oke, okay, okay, okay. gitu. Tadi karya dari Summer, Summer double, double. Oke okay. next jago-jago ya fotonya wow. ya wow. Keren sih. Nah, ini nih keren banget nih Ini kekinian lah ini hmm. teknik kekinian hmm. ini Beda banget hmm. soalnya sama foto-foto sebelumnya Perspektifnya hmm. ya jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat ini sebenarnya foto ini tuh, kalau misalnya kita lihat tuh dia kan ada garis lurus jalan ya. Hmm. Sebenarnya tuh dia jalan lurus, hmm. landscape, langit. Hmm. Sebenarnya cuma gitu dan dia hmm. foto hmm. landscape-nya dia pakai wat jelas, pakai watt dia jalan rayanya dia di tengah, terus ada kota, kotanya dibagi dua, hmm. terus langitnya lumayan gede. Jadi habis itu dia pakai teknik kalau sekarang namanya tiny planet ya hmm, uh -huh. Jadi kayak tiny planet terus dibikin hmm. bulat gitu hmm. Ketika dibikin bulat, airnya Di bagian blur kan bisa di luar Bisa langitnya jadi di tengah hmm. Di balik oh, atau, oh. atau langitnya yang di luar hmm. Nah ini posisinya yang di luar okay. Sebenarnya ya kalau tekniknya sih nah, uh, kalau mungkin aku nggak tahu ya kalau foto aslinya hmm. gimana Cuma ya Oh, mm. Ini kayaknya lebih main di post pro. Ya, iya ya. ini benar-benar post pro, kekinian banget lah ini. Planet. dua tahun yang lalu lah tuh, banget. Sergio Souza. Dari Sergio Souza. Unik Keren ya. Beda. Mm. Apa, kontras banget sama foto sebelumnya mm. lah. Tapi ini Fotennya. juga malam juga mm. karena dia pakai teknik long exposure juga. Kalau mm. kita lihat kan ada mm. gambar ini, mm. nah, lampunya tuh dia kayak ngetrail juga. Mm. Nah, trailnya karena efek dari long exposure tadi. Oke, okay. keren-keren banget. Wah, udah gak ada lagi. Ya? Udah. Mm. Yes. Wow. <laughs> nah, karena kan aku pengen belajar nih, ya karena kan aku sama sekali belum pernah nyoba naik fotografi. Mm. Nah, karena, karena kamu kan udah istilahnya berpengalaman ya, udah berapa tahun uh, hobi night fotografi. Mm. Nah, aku kasih ya biasa lah peralatan hmm. terus tips dan triksnya nah, tips dan triks ya. nah, nah. pertama nih hmm. aku mau tanya kalau aku karena kamu kan dulu mulai pakai 500 d hmm. aku pakai 600 d berarti masih oke okay dong oke okay, oke okay. bisa dong nah itu jauh lah 500 d 600 d itu hmm. jauh hmm. nah itu tadi beberapa foto yang aku dapat di internet nah Aku jadi pengen banget nih, yo, belajar night fotografi, karena kan aku belum sama sekali belum pernah uh, nyobain night fotografi. Dan menurutku itu keren banget, karena objek-objek uh, yang bisa aku tangkap itu banyak banget, kan? Ada-ada berbeda ada ya, beda-beda gitu. Hmm. Nah, ya pertama aku mau tanya kamu kan dulu 500 d uh, bisa kan? dan menurutku aslinya keren banget. Aku pakai 600 dia hasilnya bisa dong. Bisa, pasti okay. bisa. Jadi enggak perlu enggak perlu pertama langsung pakai 1 digit enggak ya. perlu. Iya, hmm. enggak perlu. Oke, udah di Nah, <laughs> tapi ini. perlu juga enggak apa-apa. <laughs> yo. <laughs> Awalnya apa-apa masih belajar kan. Okay. Nah, sekarang nih yo. Peralatan tips dan triks buat ngambil foto kayak penyambutan yo. Oke, okay, um, peralatan ya. Hmm, peralatan terus satu tripod biar nggak getar-getar ya, nah, getar -getar, hmm, ya. kedua batu <_betulan> batu bukan baterai bukan <_betulan _betulan> batu batu <_betulan> benar batu <_betulan> oke ketiga hp bingung hp hmm. hp <_betulan> oke keempat dukun <_betulan> ngaco ini mau ngambil nih <_betulan> fotografi mau mengusir setan tapi itu butuh ini perlu aku jelasin ga sekarang? Atau next aja penasaran Penasaran, penasaran, gimana? penasaran Nah, jadi kalau kalian penasaran Gimana tips, trik, dan peralatan yang dibutuhin buat Nestle Termasuk dukun ya tadi termasuk ya? Termasuk dukun <laughs> tadi dan batu <laughs> Kita tunggu episode selanjutnya Oke Jangan lupa buat share, subscribe, like Komen, komen. Jangan lupa buat nyalain lonceng kalian, biar orang-orang pada tahu juga kalau kita ngupload video. Terus sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye. bye, -bye.